Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dunia Neo dan si kembar. Jadi hari ini Moms mau ngajakin Neo jalan-jalan ke pasar malam nih. Ikutin terus yuk keseruannya. Nah, yang pertama, Neo mau nyobain wahana pancingan ikan. Quack. teman-teman Elenio dapat banyak ikan, wah ya, ikannya banyak sekali ye. Yeah. Ada berapa ini ikannya? Coba hitung dulu sama ini, ya dong. Satu, dua, tiga, empat.